Oke, kita lanjutkan pembahasan PHP tutorial dasar di video yang ke-16 Di sini saya akan membahas form Secara dasar, form bisa kita buat seperti ini Langsung saja buat file baru Pergi ke file, save as Dan disimpan di folder yang sudah Anda buat sebelumnya di sini saya menuliskan 16form.php uh, Saya simpan, dan di sini, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, saat kita menuliskan sesuatu di area sini, tanpa ada kode php, sepanjang ini, semua yang berada di atas itu adalah html. Secara otomatis dia diidentifikasi sebagai HTML, dan jika saya simpan di sini lalu saya pergi ke Mozilla Firefox, dan saya tulis localhost, dan di sini sudah ada 16 form, di sini otomatis langsung dituliskan semacam ini. Saya lanjutkan, di sini saya mau menuliskan form secara dasar. Form bisa kita tuliskan semacam ini. dan di awal adalah pembukaan form, lalu di akhir adalah penutupan form, semacam ini secara dasar. dan di antara kedua tanda tersebut kita bisa meletakkan mungkin nama titik dua. dan di sini kita butuh input field input dan di sini saya berikan br untuk menaruh beberapa baris yang lain di bawahnya dan di sini saya menuliskan input type sama dengan tanda kutip tag dan type ini untuk mengidentifikasi input yang kita tuliskan sekarang dan di sini nama name ini penting untuk mengidentifikasi bahwa input ini berfungsi sebagai apa mungkin nama. Dan di sini kita bisa menambahkan size. Mungkin 12. Dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke Mozilla Firefox dan di sini enter. Di sini saya sudah mempunyai nama dan input field. Oke, saya rubah mungkin 20. Dan jika saya simpan lalu saya reload, saya sudah mempunyai input yang lebih lebar dan di sini saya mau mengcopy dan mempaste mungkin di sini adalah email dan di type nya tetap tag dan di namanya saya ganti email Lalu saya juga menambahkan satu lagi, mungkin password, dan di sini saya mengganti dengan password, lalu namanya pas, dan di sini mungkin enam, dan sekarang jika saya simpan. Dan saya pergi ke Firefox. Saya sudah mempunyai nama, email, dan password. Lalu, saat kita sudah mempunyai form seperti ini, kita membutuhkan satu yang namanya button. Tombol. Untuk melakukan sesuatu. Untuk memerintah PHP kita. Dan saya menambahkan lagi. Dan kita bisa memberikan input lagi di sini. Input. Type. Dan di sini kita menggunakan submit, dan jika saya membuat seperti ini, lalu saya menyimpan dan saya pergi ke Mozilla Firefox. Di sini langsung ada tombol dan otomatis bernama submit query, dan jika saya tambahkan name, mungkin tombol satu. Lalu di sini value, mungkin semacam ini. Dan jika saya simpan, dan saya reload, maka saya sudah mempunyai tombol yang namanya sudah berbeda. Oke, semacam itu. Dan jika saya hanya mempunyai seperti ini, jika saya coba, saya reload lagi, dan saya klik proses, maka, di sini otomatis langsung kita mendapatkan semacam ini: tanda tanya, nama, email, password, dan tombol satu. Oke, semacam itu. Dan di sini, otomatis kita sudah mempunyai semacam ini. Dan jika saya isi... Saya proses, maka di sini akan ada namanya adalah ini, emailnya adalah ini, passwordnya adalah ini, dan tombolnya adalah ini. Dan di sini belum ada yang memerintah, dan selanjutnya kita membahas bagaimana form ini bisa berfungsi. Oke, sekian tutorial dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam.